Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti lovers dan Bilovers dimanapun kalian berada Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizky bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada wawancara langsung bersama Bang Boril. Persahabat ya ini pertanyaan memang banyak sekali dilontarkan kepada Bang Boril mengenai Leslie Kejora dan Rizki pilar, Salah satunya diantaranya ini pertanyaan mengenai Leslie Kejora hamil persahabat ya. di situ Bang Boril menyampaikan bahwa tidak tahu masalah tersebut. Dan tentunya hanya bisa mendoakan saja Walaupun itu benar kita doakan saja Kata Bang Boril Banyak anak banyak rezeki Dan ada juga tentunya pertanyaan dari Mas Wawan dan Mbak Wawan Yang tentunya lagi-lagi persahabat ya, Membuat kita nggak habis mikir Pertanyaan dilontarkan kembali Mengenai Lesti dan Bilar Serumah atau tidak Sudah terlihat ya Mereka berdua selalu bersama Sudah terlihat Kemesraan kekiutan pun Sudah disuguhkan oleh Leslar. Jawabannya persahabati, ya, apa sih mereka tinggal serumah? Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Leslar, semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita simak juga persahabati dia ya. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Port Merrion skor Dapu Lovers 2020 mengatakan sibuk semua cari info tentang Leslar kenapa tidak dikejar artis-artis lain bukan ke artis lain lagi populer Leslar juga yang dikejar sahabat ya ada juga tanggapan lain dari akun tikang Skolas 33 Tika mengatakan udah tahu ditemani main bola malah nanya lagi masih satu rumah Stop Wawan kepoin rumah tangga orang Segala masalah pribadi orang pun mau dikulik juga Itu tanggapan dari beberapa fans ya Mengenai pertanyaan Mas Wawan dan Mbak Wawan terhadap Bang Boril Mengenai masalah rumah tangga Kemudian juga persahabatnya kita lihat Bang Boril 5 jam yang lalu Mengumumkan bahwa Bang Boril tidak lagi bersama Leslar Entertainment Karena Leslar Entertainment sudah tidak aktif lagi, itu informasi dari Bang Boril. Kita hanya bisa mendoakan juga mudah-mudahan LM bisa bangkit kembali next time dan bangkit dengan wajah yang baru. Kita berharap persahabat ya, Leslar Entertainment bisa memberikan kejutan kembali untuk kita semuanya. Walaupun Bang Boril tidak lagi bersama Leslar Entertainment, perhatikan ya semalam saat main bola bareng, Bang Goril begitu perhatian dengan sosok Lesti dan Rizky Bilar membawakan minuman dan makanan persahabat ya, terhadap Lesti dan Rizky Bilar. Ini keren banget persahabat ya. kita selalu disuguhkan dengan momen-momen yang selalu membuat kita bangga dan kagum. Ini detik-detik Bang Goril membawa makanan dan minuman persahabat ya, untuk Lesti dan Rizky Bilar, Masya Allah. Saya selalu untuk Lesler dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kita lihat juga bersahabat ya, ada kabar yang tentunya membuat kita semakin kangen dengan Bunda Lesti Kejora melihat postingan video Bunda L lagi karaokean bersahabat ya. Apalagi lirik yang dinyanyikan itu pas banget dengan kondisi Bunda Lesti Kejora saat ini. Lagu Kejora, persahabatnya, bikin pas banget, harus kuat batin, hati walaupun tersakiti, persahabatnya. Insya Allah Bunda L, semoga selalu kuat, selalu sabar, dan selalu mencontohkan kebaikan untuk kita semuanya. Disimbang juga, persahabatnya, kalimat caption yang dituliskan oleh akun Abang underscore L. Lagu Kejora, bikin pas banget, harus kuat batin, hati walaupun tersakiti, memori galeri guys katanya tuh ya ini momen saat karaokean nih. Kita lihat juga tanggapan komentar. Di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya dari akun Leoni2889 mengatakan, "Saat abang masih dalam perut bundanya, ya Allah anak baik, jaga dia ya Allah dari setan-setan terkutuk. Amin." Kita berharap banget timbul ya berkah, sejahtera dan rezeki bilar tentunya bisa membina rumah tangga yang lebih baik lagi kedepannya Kita yakin bahwa Lesler akan bangkit Kemudian juga bersahabat ya, kita simak di unggahan Bunda Lesti Kejiora Saat Bunda Lesti Kejora berkumpul dengan teman-teman yang sangat luar biasa Circle-nya Bunda Lesti bukan kaleng-kaleng bersahabat ya Teman yang selalu mensukur dengan tulus kepada Lesti namun di postingan ini kita salpok dengan salah satu komentar dari bukan fans Lesti Kejora Salah satunya dari akun Aling Tiffany Hid mengatakan Bukan fans Lesti, tapi kamu wanita kuat dan hebat Dunia berputar, biarkan orang yang menghujat kamu itu penggugur dosa-dosamu Teruslah berkarya Lesti Kejora Insya Allah yang bukan fans aja, persahabat, ini kagum dan pastinya bangga banget dengan sosok Lesti Kejora yang begitu kuat Yang begitu hebat Insya Allah, mudah-mudahan Lesti Kejora diangkat derajatnya Kita semua sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik ya Tetap support karya-karya terbaik Lesti Kejora Kita masih menunggu kabar terbaru dan pastinya cidukan vitamin lainnya di hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan Informasi terbaru mengenai Bundang West di Kecera. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh